Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rafid Zaidan, kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul sajak tafsir karya Joko Damono. Kau bilang aku burung, jangan sekali-kali kau berkhianat kepada sungai ladang dan batu Aku selembar daun terakhir mencoba bertahan di ranting yang membenci angin Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang menghentikan tanah Tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku dalam bahasa abu Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir agar suara angin yang meninap bukan rating untuk padam Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu Tolong ciptakan makna bagiku Apa saja Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba Kita saksikan karna Joko mono. Kita saksikan burung-burung lintas di udara Kita saksikan naun naon kecil di langit utara Waktu itu cuaca pun senyap seketika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 bunga kertas dan lintasan angka-angka kita saling berbisik di luar semakin sengit malam hari memadamkan bekas-bekas telapak kaki menyekap sisa-sisa sisa-sisa unggun api sebelum fajar ada masih bersikeras abadi dalam diriku mengalir sungai panjang darah namanya dalam diriku mengenang telangga darah Sukma namanya Dalam diriku meriak gelombang Sukma Hidup namanya Dan karena hidup indah Aku menangis sepuas-puasnya Ia meletakkan kenangannya Dengan sangat hati-hati Dilaci meja dan menguncinya Memasukkan anak kunci ke saku celana Sebelum berangkat ke sebuah kota yang sudah sangat lama hapus Dari peta yang pernah digambarnya Pada suatu musim layang-layang Tak didengarnya lagi Suara air mulai mendidih Di yang rapat terkunci Ia telah meletakkan hidupnya Di antara tanda petik Krimis jatuh Kau dengar suara di pintu Bayang-bayang angin berdiri di depanmu Tak usah kau ucapkan apa-apa, seribu kata, menjelma malam, tak ada yang di sana. Tak usah kata membeku, detik meruncing di ujung sepi, itu menggelincir jatuh. Waktu kau tutup pintu, belum teduh kamu. Semalam tak memenjamkan mata Yang melus benih siap menerima cahaya pertama yang melingkung benih Karena akan menerima suara-suara ketika matahari mengembang di atas kepala Dalam doaku menjelma Produk pucuk cemara yang hijau senantiasa yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan meski kepada angin yang mendesau entah dari mana dan burung berkicau-kicau menyambut doa-doa yang terbaik untukmu terima kasih puisi ini berjudul menjemuk wajah di kolam jangan kau ulang lagi menjemuk wajah yang merasa Sia-sia yang putih yang pasti itu Jangan sekali-kali membayarkan wajahmu sebagai rembulan Karena tidak baik Dan jangan sekali-kali jangan Kau harus ingat itu Baik tuan. Ia tak pernah berjanji kepada pohon Untuk menerjemahkan burung menjadi api ia tak pernah berjanji kepada burung untuk menyihir api menjadi pohon. Ia tak pernah berjanji kepada api untuk mengembalikan pohon kepada burung. Kita saksikan burung-burung lintas di udara. Kita saksikan awan-awan kecil di langit utara. Waktu itu cuaca pun senyap seketika. Sudah sejak lama, sejak lama kita tak mengenalnya. Di antara hari buruk dan dunia maya, kita pun kembali mengenalnya. Pemandang kekal, percakapan tanpa kata-kata. Saat-saat yang lama hilang, dalam iguan manusia. Di restoran, karya Saparni Joko Damun. Kita berdua saja Duduk Aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput Kau entah memesan apa Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras Kau entah memesan apa Tapi kita berdua saja Duduk Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya memesan rasa lapar yang asing itu atas kemerdekaan karya Sapardi Djoko Damono kita berkata jadilah dan kemerdekaan pun jadilah bagai laut di atasnya langit dan bandai tak henti-henti di tepinya cakrawala. Terjerat juga akhirnya. Kita kemudian adalah sibuk. Mengusut rahasia angka-angka. Sebelum hari yang ketujuh tiba, sebelum kita ciptakan pula Firdaus dari segenap mimpi kita. Sementara seekor ular melilit pohon itu. Inilah kemerdekaan itu. Nikmatilah. Aku ingin Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada Hatiku selembar daun Hatiku selembar daun Melayang jatuh di rumput Nanti dulu Biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang dan selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu temanmu setiap pagi. Dalam diriku mengalir sungai panjang darah, dalam diriku mengenang telaga darah, sukman. Dalam diriku meriak gelombang Sukma hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, Aku menangis sepuas-puasnya. Yang fana adalah waktu kita abadi memungut detik demi detik. Merangkainya seperti bunga, Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi... Yang fana adalah waktu bukan tanaman kita abadi Hujan bulan Juni Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni Dirahasiakannya rindu rindunya kepada pohon bermula itu Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu tak ada yang lebih arif dari hujan bulan juli dibiarkan ya, yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu yang fana adalah waktu yang fana adalah waktu kita abadi mau